Assalamualaikum, Halo selamat datang kembali di channel Multitiren Bike. masih seputar Indurox Sukawana kemarin kali ini saya akan mereview helm yang kemarin saya pakai helm ini enak banget yakni helm Giro Switchblade warna hijau stabilo jadi ini status peminjaman oleh teman saya Leo yang bisa dicek di video ini nah ini orangnya Terima kasih bro atas pinjaman helmnya. Oh iya, saya tadi salah pelafalannya. Yang benar adalah Giro, seperti bahasa Itali. giro. Giro giro d Italia. Giro, Giro lupa mo. Giro d'Italia. Giro d'Italia. Hal ini saya kutip di halaman mountain bike rider yang menyebutkan bahwa itu dilafalkan seperti bahasa Italia. Oke, okay, poin pertama ukuran. Jadi yang kemarin saya pakai adalah ukuran M. Dengan lebar uh, lingkar kepala dari 55 sampai 59. Jadi di sini ada fitur yang namanya Rock Lock DH Fit System. Yang bisa mengunci, mengencangkan secara pas. Rasanya itu seperti nempel. bener-bener anteng, terus dia nggak goyang kemana-mana. Lanjut ke poin kedua, yakni berat. Berat dari Jiro ini diklaim hanya 975 gram Hmm cukup ringan ya, itu sudah termasuk dengan chin bar Jadi chin bar ini adalah bagian yang menutupi atau melindungi dagu bila ada suatu benturan Nah chin bar ini susah untuk lepas ya Untuk melepaskannya kita perlu effort yang ya lumayan apa ya, mungkin prosedural Dimulai dari ditekan tombolnya di kedua sisi, kemudian ditekuk ke atas, lalu ditarik keluar. Jumlah ventilasi atau lubang di helm ini ada 20 buah. Namanya Wind Tunnel Ventilation, diklaim lebih dingin daripada teknologi di helm lain. Kemudian visor, dalam paket pembelian sudah dikasih 2 visor. Satu yang bisa di sudutnya, dan satu lagi yang fix untuk GoPro jadi helm ini sudah menggunakan teknologi yang namanya M.I.P.S -E Multidirectional Impact Protection System jadi si -E ini intinya adalah mengurangi efek dari impactnya itu atau benturan dengan sedikit ada rotasi sehingga vektor dari resultan force nya itu tidak langsung ke kepala kita, jadi untuk cara pemakaian memang agak unik ya di sini kita nggak langsung klik gitu, jadi harus dilewatkan pada dua semacam ring, harus ditelusuri di antara dua ring tersebut, baru diklik ke penguncinya. Hmm, simpel kan? Ribet kali, jadi untuk harga zero switchblade ini berkisar di antara 2,6 hingga 3,5 mungkin yang 2,6 itu bekas terus yang 3,5 itu yang baru kalau bisa nemu yang lebih murah bisa jadi jadi kesimpulannya helm ini bisa dua mode yakni mode full face dan juga open face dengan satu harga kalian bisa mendapatkan kedua mode tersebut full face kalau lagi mau downhill dengan kenceng all out open face bila mau gue senanjak atau yang ringan-ringan saja, hexi atau belusukan, nah itu. Sekian saja review helm zero switch bullet kali ini. Jangan lupa klik like, comment dan subscribe buat yang belum. Terima kasih.